apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua baik-baik aja bertemu lagi dengan saya di channel Irma Nova Asriati oke okay, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan mengunboxing penyangga HP yang saya beli di DIY Mister DIY khususnya saya beli di Mister DIY Aceh Timur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 Tripod HP ataupun penyangga HP. Ini kotaknya ya. Ini saya beli di Mister DIY Aceh Timur Idirayo. Di sini dituliskan tipe WB B014. Instruksinya ada beberapa ini. Yang pertama instruksinya. Okay, nah, cara pemasangannya kayak gini Terus Rotasinya sampai 360 derajat Dan rotasi degrinya sampai 180 derajat Oke okay ya Di sini Nah, ini ya Oke, kita buka saja ya Kita buka Ini Ini ya, kita taruh Ini Sama Ini Nah, ini Oke ya, ada kosong ya, Enggak kosong, kita taruh. Ini kita buka. Nah, ini ya, gini bentuknya ya. Ini bentuk dari belakangnya dan ini bentuk dari depannya. Ini tempat, ini tempat disangkutkan tiangnya ya Oke kita taruh dulu Tadi kita lepas nih kita colok aja kayak gini nggak usah diputer ini yang ujung ini kita langsung masukkan kita tekan agak kita tekan sedikit nah kalau kira-kira udah pas nah udah pas lalu baru kita kunci nah nah udah jadi seperti ini ya nah ya jadi seperti ini, lalu kita Kita putar di sini nah. nah, ini ada Bisa kita putar Di ke dalam sini ya Ya, udah, udah jadi ya. Nah, udah jadi. Tinggal kita ini, ini kita kaitkan ke kemari ke, ke ujungnya ya. Oke, nah ini kan masih longgar nih ya, longgar ya. Lalu ini kan ada nih putaran nih ya. Nah, putaran ini kita kencangkan dulu ya. Nah, nah udah nggak lagi ya kan? Nah, nanti tinggal kita sesuaikan mau taruh hp seperti apa, mau kayak gini ataupun mau seperti ini, nah, atau mau kita tinggi lagi ke atas ya, ke bawah. Ya, yeah. ini menurut saya kan ketinggian nih. Boleh kita masukkan lagi si tiangnya ini ke dalam. Hmm. Nah, baru kita bisa sesuaikan ya, semena panjangnya ya saya segini aja, oke, okay. sudah nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah ya, sudah bisa, ini menurut saya, jika teman membeli ini, teman-teman membeli ini, kan ini ada baunya, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian Taruh HP di sini. Misalnya, dia taruh HP, terus dia enggak lama jatuh. Berarti kalian harus punya obeng, obeng ya, obeng yang berbentuk mata bunga ya. Nah, mata bunga ya. Lalu kita kencangkan saja, kita putar ke ke kiri. Setelah kita putar ke kiri, udah dia nggak bergoyang-goyang lagi karena baunya udah kencang. Tuh. Sudah selesai kita merakit si penyangga HP. Ini bisa kita pakai di saat kita main game bisa nih biar kita nggak kelamaan pegang HP jadi kita taruh aja ataupun kita lagi menonton video itu bisa bisa banget nih ya kuat kokoh tapi dengan satu syarat dikuatkan di di baut ini ya teman-teman nah ini kan ada baut nih nanti teman-teman harus punya Si Obeng ya, Si Obeng yang matanya bunga seperti ini. Nah, lalu kencangin aja. Oke. Okay. Selesai. Kita bareng-bareng untuk meng-unboxing, mereview serta merakit penyangga HP yang saya beli di Mister DIY Aceh Timur, khususnya di Idiraya. Sebelum kita tutup, so yang baru pertama kalimat. Dan jangan lupa ya diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya.